merasa sangat lapar lalu kamu pergi ke dapur untuk menghangatkan sup buatan yang banyak. lalu secara tidak sengaja kamu menumpahkan sup itu itu tandanya kamu baru saja mengalami luka bakar halo, saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi luka bakar luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas bahan kimia dan radiasi Selanjutnya, luka bakar memiliki beberapa tingkatan Derajat luka bakar yang pertama yaitu luka bakar derajat 1 dengan nama lain, superficial Pada derajat ini, luka bakar hanya mengenai lapisan kulit paling atas atau epidermis Tandanya adalah kulit kemerahan, rasa nyeri, dan pembengkakan Selanjutnya, luka bakar derajat 2 Mengenai lapisan kulit paling luar yang rusak dan mengganggu lapisan bawahnya Pada derajat ini, luka bakar ditandai dengan munculnya gelombang pada kulit berisi cairan, pembengkakan, dan kemerahan Yang terakhir, luka bakar derajat 3 Pada derajat ini, area luka bakar tidak terbatas, bahkan bisa mengenai tulang dan organ dalam Biasanya ditandai dengan kulit kering, pucat, hingga menghitam Berbeda dengan derajat 1 dan 2 luka bakar derajat tiga tidak menimbulkan nyeri. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami luka bakar seperti percikan air panas ataupun minyak panas? Apakah kamu akan mengolesinya dengan mentega, atau mengolesinya dengan odol, atau bahkan menggunakan minyak tanah? Padahal bahan-bahan ini hanya akan memperburuk kondisi kulit. Jangan digunakan lagi ya pertolongan pertama luka bakar saat memasak? Percikan minyak saat memasak, meski sedikit, bisa menimbulkan nyeri dan sensasi panas pada kulit yang terkena. Bila kondisi ini terjadi, segera lakukan hal ini untuk mencegah komplikasi. Yang pertama, lepaskan perhiasan yang menempel di area kulit terpecik minyak panas dan juga air panas. Yang kedua, salirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas atau air panas selama beberapa menit. Jika luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, karenakan air terus selama 20 menit. Yang ketiga, hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu tanpa pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Luka bakar menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengungkap kulit yang terkena minyak panas atau air panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim luka bakar. Itulah pertolongan pertama luka bakar akibat percikan minyak panas atau air panas saat memasak. Proses penyembuhan luka bakar bervariasi. Meski begitu. Luka bakat sembuh dalam 7-21 hari dan bekas lukanya memudar setelah beberapa minggu atau bulan. Namun, bila kondisi tak kunjung membaik, segera periksa ke dokter ya!